Coba. Oke, baik kali ini kita akan e, buat ini ya target tembakan dari besi plat. Ini saya ada dua, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ini sudah saya kasih garis. Nanti tinggal kita potong lalu kita tinggal. sekitar lima ratus rupiah, di online juga banyak. ini juga, ini juga banyak. E, kalau nggak ada ini, ke kawan-kawan bisa menggunakan kabel listrik, ya, yang dalamnya yang tembaganya, atau gantungan baju itu juga bisa. kita bisa Ya. ini uh, alatnya udah saya bikin tinggal kita tempelin. nah ini udah saya lubang ini satu dua tiga empat lima oke okay, ya uh. di belakangnya juga kita kasih papan supaya nggak nemus Nah, jadi penampakannya nanti seperti ini. Oke kita pasang dulu. Nah oke ini udah kita pasang ya. Udah lima. Sekarang tinggal kita pilok. Saya beri warna merah. Ya. Juga ya, sekalian oke, tinggal nunggu kering. Sip. Oke, jadi setelah kita semprot, ini hasilnya. sangat lumayan untuk latihan. Oke, nah ini kita dari yang paling gede sampai yang paling kecil ya. <tuh> Oke nanti kita tinggal uji coba. Oke, sekarang kita tes ya <tuh> Karena jaraknya dekat Saya taruh di satu dot di atas nah, Jarak sekitar 15 meter Nanti untuk tes 20 atau 35 nya eh, Saya perlihatkan ya Untuk pembesaran ini 5,5 5,5 ,5 kali pembesaran Oke tes. Yang gede dulu Nah ini juga nanti kita tes Oke ya tadi yang ini nih Sekarang pindah ke sebelah sini <tuh> Nah selanjutnya kita yang lima ini ya Nah ini eh, Saya pakai sandaran atau pohon Sekedar untuk dokumentasi aja Oke kena Dan untuk percobaannya, nah, terlihat lihat itu perkenalannya ada di pas di atas. Nah, dan dia tidak, eh, apa namanya, <coughs> tidak ngacak ya setelah tertembak, dia kembali seperti posisi semula. Oke, kita tes yang ini. Nah, kita yang kedua ya. oke okay, mantap nah sepertinya yang kedua ini agak miring nanti kita lihat uh, apa masalahnya nah yang tengahnya pantas mantap pas sekali dan dia kembali seperti semula. Karena ini kita menginjak yang agak kecil semua kena. Oh, kena ya? Nah, tinggal yang paling kecil. Nih. nah ini yang paling kecil ya kita tes bismillahirrahmanirrahim kena ya oh mantep banget tapi yang kecil juga sepertinya agak miring itulah perkenaan nah, sama yang ini agak miring nanti kita lihat oke? Okay. Ini untuk tadi yang gede perkenannya ini, nah ini bekas sebelumnya ya, jadi ada dua. Oh kalian nggak lihat? Nah ternyata di sini ada masalah ya, jadi ini tidak kuat menahan sehingga rusak. Otomatis nanti kita akan ganti. Nah ini kenapa miring? sini